Bahwa bakal ada vitamin malam ini para sahabat, ya Jam 7 di channel Youtubenya Vena Melinda Luar biasa ini collab barang ketika barang Rizky Bilat Dukung terus penuh para sahabat ya Tentunya apapun acara Leslar kita selalu support Untuk selalu mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita Pasti ini kejutan bahagia banget yang kita dapatkan di channel Youtubenya Vena Melinda Pantengin terus persahabat jam 7 malam Tentu kita akan dikasih kejutan kabar bahagia Info ini kita juga dapatkan dari akun leslar.lovers Ada kalimat caption yang dituliskan Jangan lupa jam 7 malam ini di Youtube Tantu Fena Melinda Tuh persahabat ya jangan sampai lupa dicatat jamnya Persahabat malam hari ini kita akan mendapatkan kabar bahagia Langsung dari Rizky Bilar bersama Fena Melinda dan kita lihat persahabat ya dalam postingan tersebut Banyak sekali komentar hingga tanggapan Ya ini salah satunya dari akun Instagram Markinawati569 mengatakan Akhirnya udah sekian tujuh purnama yang juga ini vlog wow. <laughs> Berikutnya komentar diberikan dari akun Instagram Dahliana189 mengatakan Seru banget cerita kakak, masya Allah persahabat ya, dukung terus persahabat, doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan selanjutnya juga kita lihat di sini ada vlog terbaru di channel YouTube-nya Abang Bilar nih, ini cute banget ya persahabat ya, masya Allah luar biasa. Di balik harding episode pertama nih, tentunya di channel YouTube-nya Abang Bilar. Perhatikan di momen spesial ini di ruang kamarnya di Lesti Gejora ada foto manja Lesti dan Pilar. Wow, perhatikan tanda panah persahabatnya. Ini cute banget luar biasa. Apalagi di ruangan kamar Dede Lesti nuansanya ada Naruto dan Hello Kitty. Masya Allah perpaduan persahabatnya kesukaan dari Lestlarni. Tentunya kita patut bangga dan bahagia selalu mengidolakan Lesti dalam Rizky Pilar. Dalam pusingan tersebut juga persahabat ya kita lihat di sini ada sebuah komentar dari akun Mary 5 mengatakan bersatu di dalam maupun di luar ya masya Allah luar biasa memang idola kita ini selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Berikutnya di sini ada momen spesial juga dari Leslar masya Allah persahabat ya tentu di sini kita lihat Lesti langsung digendong aja nih oleh Rizky Biar untuk duduk persahabat ya. Ini cute banget nih, ada ada aja tingkah laku-kelakuan dari Osas yang selalu membuat kita ketawa bahagia Kalau tentunya tidak gesrek bukan Rizky Bilar namanya Selalu membuat kita ketawa persahabat ya Ini yang membuat kita semakin bangga bahagia padanya Selalu memberikan kebahagiaan selalu untuk para fans Lesla Lovers kita lihat juga persahabat ya dalam vlog ini abang Bilar menjadi men William persahabat ya bukan boy William tentunya <guluh> pinter bahkan si Rizky Bilar selalu memberikan kejutan-kejutan bahagia untuk kita semua doakan yang terbaik mudah-mudahan mereka selalu diberikan kelancaran bahagia selalu amin robbal alamin dan berikutnya juga persahabat sudah diunggah di channel youtube nya antv di balik keseruan lepas lajang rizky bilar dear diari info persahabat ya masya allah sudah masuk di 49 trending masya allah luar biasa ini berkat kekompakan pastinya kita harus trendingkan persahabat ya ini sudah masuk trending 49, luar biasa makin bangga makin bahagia Ya, kepada Leslie. Selalu banyak yang mendukung mendoakan yang terbaik untuk mereka berdua. Mudah-mudahan ada kejutan dan vitamin manja hari ini apalagi Leslie dan Bila sedang bersama bersahabat ya. Doakan yang terbaik tetap menjadi fans sejati Leslie dan Resdi Pilar dan tetap stay tune di channel ini biar kalian tidak ketinggalan kabar dan informasi selanjutnya. Mungkin ini informasi di sore hari ini persahabat. Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang Bin ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh